halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang ramalan Sagittarius di bulan Mei tahun 2021 namun buat kamu yang bergabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 di sini kita akan bahas tentang kesehatan keuangan karir hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2021 Tunggu singkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Sagittarius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 selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat atau namalai Zodiac Sagittarius di bulan Mei tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang sanitarius adalah Five of sword ataupun lima pedang secara umumnya Five of sword itu diartikan melihat situasi dan kondisi mampu melihat harapan mampu melihat seseorang untuk membantu yang dimana di saat semuanya sedang terganggu dan disini menggambarkan untuk kesehatan seorang Sagitarius di bulan Mei tahun 2021 kesehatannya mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini seorang Sagitarius akan mampu dan pandai melihat situasi dan kondisi pandai meminta bantuan kepada orang lain pandai memanfaatkan tenaga orang lain di dalam menjalani aktivitas sehari harinya dan dimana di sini seorang Sagitarius akan bisa istirahat yang akan bertampak positif kepada kesehatan seorang Sagitarius di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa Seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri Dan disini menggambarkan kesehatan seorang Sagittarius akan menurun di bulan Mei tahun 2021 Yang dimana juga di sini seorang Sagittarius pandang melihat situasi dan kondisi Dan meminta bantuan seorang pasangan yang disimbolkan dengan Queen of Cup Ataupun orang-orang terdekat seorang Sagittarius Untuk melakukan aktivitas sehari-hari Sagittarius sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah dek Secara umumnya det itu diartikan perubahan dan transformasi kehidupan. Dan jika kartu det kita gabungkan dengan kesehatan seorang Sagitarius di sini menggambarkan perubahan hidup dan transformasi kehidupan akan dirasakan oleh seorang Sagitarius di dalam kategori kesehatan, yang dimana di sini seorang Sagitarius akan meminta bantuan seorang pasangan untuk menjaga dan melakukan aktivitas seorang Sagittarius sendiri yang dimana juga di sini akan berdampak positif kepada kesehatan seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah five open pentacle ataupun lima koin secara umumnya five open pentacle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan seorang Sagittarius suka membantu namun dirinya sedang membutuhkan dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Sagitarius di bulan Mei tahun 2021 keuangannya mengalami sedikit goncangan yang dimana di sini seorang Sagitarius diperlukan untuk melakukan suatu perubahan dalam kategori keuangan yaitu menata kembali meniti kembali mengkontrol serta mengatur pengeluaran pendapatannya yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan Sagitarius sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan. Seorang Sagittarius suka berbagi kepada orang lain, orang yang membutuhkan, yang dimana juga di sini akan membuat seorang Sagittarius sedikit mengalami kesulitan dan sedikit susah mengkontrol pengeluaran yang dimana di sini dampaknya akan mengalami keuangan yang sedikit menurun di bulan Mei tahun 2021, dan untuk sebuah energinya adalah. Jangan umumnya page open tackle itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Sagittarius mengalami penurunan di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini diperlukan seorang Sagittarius mengatur kembali, mengkontrol kembali pengeluaran pendapatan yang didukung penuh oleh seorang anak Sagittarius. Dan didoakan oleh seorang anak Sagitarius agar Sagitarius mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2021. Dan jika kaktus kita gabungkan dengan keuangan seorang Sagitarius di sini menggambarkan transformasi perubahan keuangan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Sagitarius di bulan Mei tahun 2021. Apabila seorang Sagitarius mampu mengontrol dan melihat pengeluaran pendapatannya kembali, yang dimana akan mendapat positif kepada keuangan. Yang didukung penuh serta didoakan penuh oleh anak Sagitarius sendiri. Dan untuk kartu karya pekerjaannya adalah Age of One ataupun 8 tempat. Secara umumnya, Age of One itu diartikan tetap tekuni, jalani pekerjaan yang ada, tetap disiplin pada pekerjaan, dan biarkan waktu yang menjawabnya. Dan di sini menggambarkan untuk karya pekerjaan seorang sagitarius di bulan Mei tahun 2021 karyanya tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami peningkatan, tidak akan mengalami penurunan, yang dimana di sini disarankan kepada seorang Sagitarius baiknya lebih fokus, lebih disiplin dan lebih giat lagi di dalam pekerja yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan seorang Sagitarius di bulan Mei tahun 2021 dan di sini juga digambarkan bahwasanya jika seorang Sagitarius sudah mendalami pekerjaan, sudah mendisiplinkan pekerjaan, sudah mengatur waktu di dalam bekerja dampaknya akan positif kepada keuangan kehidupan seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik of cup secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri dan di sini menggambarkan dari pekerjaan seorang Sagittarius tidak akan mengalami perubahan tidak akan mengalami peningkatan penurunan di bulan Mei tahun 2021 namun disini disarankan kepada seorang Sagittarius untuk lebih fokus, lebih lihat, lebih disiplin lagi di dalam bekerja. Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan, kehidupan yang didukung penuh oleh pasangan, orang-orang terdekat, serta sahabat-sahabat Sagittarius sendiri. Dan jika kartu kaktudet kita gabungkan dengan kaktudet pekerjaan seorang Sagittarius disini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan di dalam kategori pekerjaan akan dirasakan oleh seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2021 apabila seorang Sagittarius sudah disiplin sudah mengatur pola kerja yang dimana disini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan yang didukung penuh oleh pasangan sahabat serta orang-orang terdekat Sagittarius sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 9 of Cup ataupun 9 piala Secara umumnya Nine of Cups itu diartikan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan pasangan dan di sini tidak disarankan untuk membandingkan pasangan dengan orang lain dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan Mei tahun 2021 hubungan asmaranya mengalami sedikit peningkatan yang dimana di sini akan tercipta kebahagiaan, keromantisan, keharmonisan hubungan bersama seorang pasangan yang dimana di sini digambarkan seorang Sagitarius akan menerima kekurangan pasangan melihat kekurangan pasangan, dan tidak membandingkan dengan keburukan pasangan. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Sagittarius tidak akan mau membandingkan pasangan dengan orang lain yang berdampak positif kepada hubungan asmaranya, sehingga tercipta keharmonisan hubungan asmara bersama seorang pasangan di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah page of Swords. Secara umumnya face absorbed itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Sagittarius bersama pasangan akan mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini digambarkan seorang Sagittarius akan mempunyai keturunan di bulan Mei, yang merupakan sumber kebahagiaan seorang Sagittarius bersama pasangan di bulan Mei tahun 2021, dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwa saya seorang anak akan mendoakan hubungan asmara seorang Sagitarius lebih bagus lebih romantis lagi di bulan Mei tahun 2021 dan jika kartu date kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Sagitarius di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan perubahan hubungan asmara akan dirasakan oleh seorang Sagitarius di bulan Mei yang dimana disini akan tercipta ke keromantisan harmonisan hubungan asmara dengan adanya ataupun dengan mendapatkan sebuah keturunan Dan disini seorang anak akan mendoakan seorang sagitarius bersama seorang pasangan Agar lebih romantis, lebih bahagia Di bulan Mei tahun 2021 Dan untuk angka keberuntungan seorang sagitarius di bulan Mei itu Ada di angka 5, 55, 58, 89, dan 98 Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan sagitarius di bulan Mei tahun 2021 Semoga bermanfaat